Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat yang bakal sukses di tahun 2022. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengalami kartu support energi. Yang dapatkan masing-masing zodiak yang bakal sukses di tahun 2022. Dan pertama, support energi kepada zodiak. Yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang ketiga,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 Nine of Swords, ataupun 9 Pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang di mana di sini digambarkan seorang Libra akan sukses di tahun 2022. Kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Libra ada di dalam dua kategori. Yang pertama, kesuksesan di dalam mendapatkan kesehatan yang lebih meningkat, yang lebih bagus, dan yang lebih menjanjikan kepada kehidupan seorang Libra sendiri. Dan di kategori yang kedua, seorang Libra akan mendapatkan kehidupan keuangan finansial yang lebih bagus lagi yang dimana mana di sini membuat hidup seorang libra akan lebih bagus di tahun 2022 dan untuk support energinya adalah page of sword. secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang libra akan mendapatkan dua kategori kesuksesan di tahun 2022 yang pertama kesuksesan dalam menata kesehatan yang dimana mana di sini akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan di sini kesuksesan di dalam kategori kehidupan yang dimana sini selalu didoakan oleh seorang anak dan di disini seorang liban mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen secara umumnya The Hero Pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama aturan dan pandai melakukan sesuatu dan jika kartu The Hero kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan Sosok seorang Libra pandai mengatur kedisiplinan di dalam menjaga kesehatan yang berbuah manis kepada kesehatannya sendiri. Dan yang kedua di sini seorang Libra mampu menata kehidupan lebih bagus, yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana disini selalu didoakan oleh seorang anak. Dan di sini seorang Libra selalu mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak, yang dimana disini akan berdampak positif kepada pintu rezeki dan finansialnya sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah... A of one, ataupun delapan tokan. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan, seorang Virgo akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori karir dan keuangan. Di sini digambarkan, karir seorang Virgo akan meningkat drastis di tahun 2022, yang dimana di sini juga akan berdampak positif kepada keuangan serta finansial Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of one cara umumnya, kenaik Open itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Virgo akan meningkat di tahun 2022, yang dimana di sini seorang Virgo akan bertemu seseorang, yang memberikan seorang Virgo pekerjaan yang dimana nilainya sangat besar, yang mampu mendongkrak keuangan finansial Virgo lebih bagus lagi, dan di sini seorang Virgo selalu didoakan oleh pasangan Virgo sendiri. Dan jika kartu dehero pen kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang piongo di dalam kategori bekerja akan membuat seseorang memberikan kepercayaan kepada seorang piongo untuk melakukan pekerjaan yang besar yang dimana sini akan berdampak positif mendongkrak keuangan lebih bagus lagi yang dimana sini seseorang yang memberikan kerjaan disimbolkan dengan kredit of one serta disini Virgo selalu didoakan oleh pasangan Virgo untuk mendapatkan finansial kehidupan lebih bagus lagi dan disinilah dikategorikan seorang Virgo akan sukses di tahun 2022 dan untuk kartu zodiac yang ketiga adalah Four of sword ataupun empat pedang untuk Zodiac yang ketiga kita mempunyai seorang yang bersodiak Taurus yang dimana sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori kesehatan, finansial serta kehidupan. Di sini digambarkan seorang Taurus mampu menata meniti kembali kesehatannya yang dimana sini akan berbuah manis di tahun 2022. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus akan membuka sebuah usaha yang baru yang dimana sini akan mendongkrak finansial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 sosok seorang terus belajar dari sosok orang tua yang dimana di sini menata meniti kembali kesehatannya yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan di tahun 2022 dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang terus belajar dari seseorang yang lebih tua yang dimana dalam membuka usaha mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus belajar untuk menjalani kehidupan dari seseorang yang lebih tua ataupun dari orang tua Taurus sendiri. Dan jika kartu The European kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan disiplinasi seorang Taurus dalam menata kesehatan, membuka usaha, yang dimana di sini belajar dari orang tua serta menata kembali kehidupan akan berdampak positif kepada keuangan finansial, yang dimana di sini seorang Taurus dikategorikan bakal sukses di tahun 2022 di dalam tiga kategori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 Di sini digambarkan seorang Leo selalu menatap masa depan dan selalu membuang masa lalu. Serta di sini seorang Leo akan selalu belajar dari masa lalu. Untuk menjaga kesehatannya yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Leo di tahun 2022. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya keuangan seorang Leo akan jauh lebih meningkat di tahun 2022 yang dimana sini akan berdampak kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Sword. Secara umumnya Queen Obsort itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo akan belajar dari pengalaman masa lalu untuk menjaga kesehatannya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan yang selalu didukung dimotivasi oleh pasangan Leo sendiri. Dan di sini digambarkan bahwasanya seorang pasangan adalah orang yang berperan penting untuk peningkatan keuangan seorang Leo di tahun 2022 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan di seorang Leo dikategorikan seseorang yang bakal sukses di tahun 2022. Dan jika kartu The Hero Pen kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kedisiplinan, ketekunan. Seorang pasangan di dalam kategori mendukung mensupport seorang Leo akan berbuah manis kepada seorang Leo yang dimana di sini menyebabkan seorang Leo akan sukses di dalam tiga kategori yaitu keuangan, kehidupan serta kesehatan di tahun 2022. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal sukses di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak libra, yang kedua zodiak virgo, yang ketiga zodiak horoskop, yang keempat adalah zodiak leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal sukses di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.